Nama saya Alfi Febriana Putri, mahasiswi baru Universitas Islam Riau jurusan Ilmu Psikologi. Nah, kalau misalnya kalian dengar kata psikologi nih, apa sih yang terlintas dalam pikiran kalian atau apa yang langsung kalian pikirin gitu? Biasanya kalau misalnya aku ditanya sama orang-orang sekitar aku, "Alfi, kamu ngambil jurusan apa?" gitu. Aku bakalan jawab, aku ambil psikologi gitu Dan mereka otomatis langsung ngebak dan langsung bilang ke aku Pasti bisa baca pikiran orang kan? Atau tiba-tiba, eh coba deh tebak aku sekarang lagi mikirin apa Hei, padahal itu bukan seperti itu konsep dari psikologi sendiri loh Sebenarnya nih kalian um, bener benar harus merubah sudut pandang kalian Cara pandang kalian dan perspektif kalian tentang arti dari psikologi sendiri Kenapa? Karena ilmu psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental dan tikah laku manusia secara langsung Namun manifestasi atau perwujudan sebagai suatu pernyataan atau pendapat Nah oke okay, lanjut ya uh, ke judul besar yang aku ambil gitu Bener nggak sih insecure itu bisa membuat kita jadi stres atau bahkan depresi? Tapi sebelum kita masuk ke topik itu sendiri, aku bakalan um, menjelaskan gitu Masing-masing arti dari insecure, stress, dan depresi itu apa gitu Pertama ada insecure, apa sih insecure itu? Jadi, insecure adalah Perasaan tidak mampu atau perasaan tidak cukup baik Yang seringkali membuat kita berada pada situasi ketidakpastian Perasaan inilah yang membuat seseorang mengalami kecemasan Tentang tujuan-tujuan dalam hidup, hubungan Hingga kemampuan untuk mengatasi situasi tertentu Oke, lanjut ke stres. Pasti kalian udah sering banget dong dengar kata ini Atau bahkan aku percaya banget Kalau misalnya kalian juga sering banget main kata stresin. Tapi apa sih sebenarnya stres itu? Jadi, stres adalah reaksi tubuh terhadap situasi yang tampak berbahaya atau sulit. Nah, ada dua jenis stres yang dikenal dalam literatur psikologi. Pertama ada eustress dan kedua ada distress. U-stress adalah ketika stres yang kita terima membuat diri menjadi lebih tangguh, dewasa dan ahli dalam sesuatu hal. Sedangkan distress adalah stres negatif yang menyebabkan kita sedih dan merasa tidak berdaya. Ciri-ciri orang stres sendiri ialah Gejala stres pada pikiran, pertama ada mudah lupa, sulit berkonsentrasi, sulit mengambil keputusan dan berpikiran negatif Nah gejala stres pada perasaan, pertama ada mudah merasa marah, mudah tersinggung, mudah merasa sedih, mudah merasa cemas dan merasa penuh Sedangkan gejala stres pada tubuh, sakit kepala atau migrain, otot leher atau bahu terasa tegang, mudah merasa lelah, sistem imun menurun dan asam lambung naik Gejala stres pada perilaku ada berbicara dengan intonasi tinggi, mudah menangis, insomnia, dan perubahan pola makan. Oke, jadi aku punya contoh ini ada kecelakaan mobil yang mengakibatkan empat orang meninggal dan satu pengemudi meninggal berarti lima orang kan meninggal gitu. Lalu disiarkanlah di salah satu media televisi gitu dan ada dua penonton yang melihat kita anggap penonton A dan penonton B. Saat penonton A yang melihat dia hanya biasa saja ekspresinya biasa saja hanya sedikit kata-kata yang keluar seperti sepertinya ini kecelakaannya diakibatkan karena pengemudinya yang lalai sedangkan penonton B saat melihat berita tersebut dia langsung histeris dia menangis kenapa ternyata di salah satu korban tersebut adalah keluarganya gitu keluarganya terlibat di kecelakaan tersebut nah jadi dari contoh tersebut gitu kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab stres atau stresor itu yang awalnya berawal dari kejadian yang netral eh, namun respon kitalah terhadap stresor tersebut yang membuatnya bermakna oke lanjut ke depresi pasti kalian juga udah gak asing dong sama kata satu ini atau bahkan juga kalian Capek, kata depresi. Contohnya, mata kuliah yang satu itu buat aku lama-lama jadi depresi, atau kalian yang lagi ada di relationship gitu, kalian sering banget perlakuan dia sama aku lama-lama buat aku depresi. Nah, iya kan, aku depresi, kalian juga sering banget ngomongin depresi gitu, tapi... Di sini aku bakalan coba jelasin ke kalian apa sih arti depresi sendiri Jadi, depresi adalah kekacauan terkait aspek bio, psiko, dan sosial Yang mana secara aspek biologis depresi terkait dengan landasan gen, struktur otak, dan senyawa kimia yang ada di dalam tubuh Aspek psikologis disebut karena depresi didasari oleh suasana hati negatif yang berkepanjangan Sementara pada aspek sosial, depresi terkait dengan hubungan seseorang dengan hubungan seorang individu dan orang sekitarnya. Selain itu, psikologi juga menambahkan bahwa depresi juga bisa dilihat dari aspek spiritual, yakni pemaknaan dan tujuan hidup yang bisa selaras ataupun tidak selaras dengan agama. Menurut ahli kesehatan, depresi adalah penyakit mental yang sangat menghancurkan hidup seseorang, bahkan dalam beberapa kasus pun membunuh penderitanya. Jawabannya adalah kalian harus lihat dulu videonya sampai akhir dan simpulin apa jawabannya. Karena jawabannya ada di akhir video. Di digital, masih scroll TikTok, scroll IG, FB dan media sosial lainnya guna untuk membunuh atau membunuh rasa jelek kalian Terus kalian lihat nih, di sana ada wanita cantik gitu yang ganteng yang sukses terus yang wawasannya luas dan banyak lagi gitu dan tanpa kalian sadari habis itu kalian langsung membanding-bandikan diri kalian sama mereka yang kalian anggap sempurna gitu banget sih, kok muka aku jerawatan, kok aku makin hitam, kok aku makin dekil, kok aku umur aku udah besar tapi aku masih jadi beban orang tua gitu kok, aku belum dapat pekerjaan di usia aku yang segini gitu, bukan hanya itu, tapi saat kalian mau post foto atau mau post video mungkin kalian ngerasa ragu, karena kalian ngerasa takut gitu, saat Nanti kalian post foto atau post video, bakalan ada head comment atau negatif comment tentang kalian. Contohnya, saat kalian post foto sendiri gitu, terus nanti tiba-tiba ada yang komen, "Ih, kok sekarang makin gendutan sih? Kok kamu makin banyak jerawatan gitu? Kok muka kamu makin hancur gitu?" Atau tiba-tiba ada tetangga keluarga kamu yang komen, "Dia kapan kuliah?" Kapan selesai kuliahnya Terus kapan kamu mau nikah Kan umur kamu udah cukup nih Kapan kamu mau nikah Bawa calon kamu ke rumah Dan pertanyaan-pertanyaan lain Yang membuat kamu semakin down gitu Nah Oke okay, Mungkin menurut mereka itu hanya Sebuah kata-kata biasa Atau sebuah Burawan dan candaan Tapi menurut kamu yang lagi sensitif nih itu adalah kata-kata di mana celaan tapi bermotif gurauan gitu. Ya kan? Dari biasanya Kalian mulai kehilangan kepercayaan diri kalian. Kalian takut untuk nge video, nge-post foto alhasil kalian meminimalisirkan posting video dan foto kalian di media sosial kalian guna biar kalian nggak dapat lagi yang namanya hat comment, negatif komen seperti itu Nah, dari situlah you stress dan distress berlaku Bagi yang biasa aja nih, yang masa bodoh lah gitu Istilahnya kan kayak itu media sosial milik saya Itu hak saya untuk memposting apapun yang menurut saya ingin saya posting Itu bagi yang you stress Karena dari situ dia bisa semakin belajar untuk menerima Perkataan orang dan menjadikan itu sebagai motivasi mereka untuk masa depan. Tapi, bagaimana dengan mereka yang malah menjadikan itu menjadi distress? Oh, benar sekali. Tentu saja, dia hilang kepercayaan dirinya. Dia menanggapinya, terus menangis gitu. Nah. Nah, ketika hormon kortisol kita aktif, otomatis hormon tersebut akan mengaktifkan glukosa atau menghasilkan glukosa berlebih Sehingga memberikan efek seperti tekanan darah naik, terus jantung berdegup kencang, napas makin cepat, pupil mata membesar, serta otot-otot mengencang melawan rasa stres tersebut tapi jika dibiarkan hormon kortisol akan lama di dalam tubuh kita dan stres ini bisa berubah menjadi stres kronis hingga akhirnya menjadi berbagai gangguan kesehatan seperti migren, sakit dan kaku di sekutujur tubuh bahkan penyakit yang berkaitan dengan jantung dan pembuluh darah atau cardiovascular disease serta gangguan seperti depresi Itu dituntut untuk bisa menjadi juara kelas Bisa merawat orang lain Bahkan merawat diri sendiri Lalu dituntut untuk menjadi cantik Memiliki kulit yang bersih Memiliki kulit yang putih Punya badan yang ideal Punya tinggi badan yang ideal gitu. Terus harus tidak ada jerawat Tidak ada hal-hal yang membuat diri kita terlihat seperti wanita yang tidak bisa merawat diri kita sendiri gitu. Dan akhirnya tuntutan-tuntutan yang membuat kita untuk menjadi sempurna itu Membuat kita melakukan hal-hal gila Yang membuat kita selalu merasa selalu tidak cukup Dan merasa selalu kurang, rendah diri Seperti akhirnya kita menjadikan kita tidak pede Menjadi tidak berharga dan menjadi orang yang kurang Atau inferiority complex Yang akhirnya membawa kita ke depresi Jika tadi kita sudah membahas tentang insecurenya wanita Sekarang kita berganti topik Untuk membahas tentang bagaimana pria dan emosinya Nah, pria ini kan sering ya Digadang-gadang menjadi orang yang kuat Baik fisik maupun mental Tapi benar gak sih? Kenyataannya seperti itu Mengatakan, kok laki-laki nangis sih? Eh masa gitu aja nangis? Gak boleh nangis tahu, Laki-laki itu harus kuat Kalau nangis berarti bukan anak mama Dan banyak sekali perkataan-perkataan Yang kita bilang waktu kecil Bahkan sampai sekarang kepada laki-laki gitu Nah, sehingga laki-laki itu tumbuh Menganggap bahwa emosi itu sangat memalukan gitu Sehingga dia bisa membenci emosi mereka sendiri loh Apa itu Nah jadi toxic masculinity Atau masculinity trap itu Adalah ketika Seorang laki-laki selalu uh, Menganggap bahwa dirinya itu kuat Menganggap bahwa Semuanya bisa Dia lakukan tanpa harus menunjukkan Emosinya karena tadi Emosi itu dianggap lemah Dianggap seperti aib Bagi mereka Sehingga dia selalu menunjukkan hal-hal yang kuat Hal-hal yang membanggakan bagi orang lain gitu ya biar dianggap sama orang lain wah ini baru laki, ini baru maco gitu akibatnya, kita tuh pasti sekarang udah gak asing lagi dong lihat cowok mukul cewek lihat cowok marah-marah di depan publik sama ceweknya kenapa? karena ketika dia emosi ketika dia dilanda stres dia tidak bisa membagi dia tidak bisa men-sharing emosinya terhadap pasangannya karena dia menganggap bahwa jika dia menunjukkan emosinya Jika dia menunjukkan sisi lemahnya dia dengan cara mungkin menangis gitu Atau sharing lah cerita-cerita sedihnya dia Itu dianggap memalukan Dan itu dia tidak mau Makanya dia mengekspos atau menunjukkan kemarahannya dia aja gitu Kayak dia langsung main tangan Kasar, marah-marah gitu. Karena mungkin menurutnya dia ya ini aku keren gitu kalau kasar terhadap cewek, padahal enggak kan? Padahalnya sebenarnya laki-laki itu memiliki gejala depresi yang sama loh sama cewek Contohnya seperti perasaan bersalah, kepercayaan diri yang rendah, rasa tidak memiliki masa depan dan tidak merasa bahagia Tapi bedanya laki-laki ini memiliki sedikit sekali kosa kata untuk mengungkapkan emosi dan perasaannya Berbeda dengan perempuan Perempuan lebih mudah untuk mengekspresikan kesedihannya. Contohnya aku lagi sedih, aku merasa bersalah tadi sama dia dan yang lain-lain. Dari cerita tersebut nih, kalian pasti tahu dong jawabannya apa? Ya benar sekali. Jawabannya adalah insecure itu memang bisa membawa kita stres bahkan depresi. Karena yang tadi kalau misalnya kalian gak bisa mengontrol atau mengendalikan emosi dan stres negatif kalian. Ya udah kalian malah bisa mendapatkan stres kronis gitu. Padahal kalian harus tahu stres itu wajar kok, tapi jangan sampai berlebihan karena memang yang berlebihan itu tidak bagus. Terus gimana cara kami gitu kan biar terjauh lah dari namanya stres dan depresi. Pertama, coba deh kalian untuk bisa belajar untuk bisa menerima diri kalian sendiri. Belajar untuk bisa self love Belajar untuk tidak mengeluh It's okay, mengeluh itu bisa dan wajar Tapi tolong jangan terlalu mengeluh Karena sama aja kalian gak percaya sama diri kalian sendiri gitu Syukuri apapun yang sekarang kalian miliki Entah sekecil apapun itu Tapi percaya deh Hal yang kecil yang ada di sekeliling kalian Bisa saja menjadi hal terbesar yang ingin dimiliki orang lain Kedua, coba deh untuk menjauhi orang-orang yang toksik, tempat-tempat yang toksik, orang-orang dan tempat-tempat yang membuat kalian tidak nyaman dan malah membuat mental kalian jatuh. Walaupun terkadang itu keluarga kalian sendiri, tapi jika memang keluarga itu alasan kalian menjadi sakit hatinya, menjadi lemah mentalnya, it's okay jauhin mereka dulu. Karena healing adalah proses terbaik saat kita terkena depresi dan stres Karena saya pernah membaca suatu kutipan Bahwa orang-orang terdekatlah yang akhirnya memberikan luka Dan membukas sangat parah gitu Jadi kalian harus bisa mencari tempat Mencari orang-orang yang bisa memberikan kalian Memberi ruang lingkup positif terhadap kalian Yang bisa memberikan kalian kenyamanan Terus bisa memberikan kalian pandangan baru terhadap hal-hal yang di dunia ini ada, gitu Nah, kemudian belajarlah untuk mengembangkan cinta kasih Cinta kasih seperti apa? Cinta kasih seperti untuk bisa memaafkan diri sendiri Memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain Serta kalian tidak boleh untuk menyimpan dendam dan rasa dendam lagi di dalam hati kalian dan setiap kali misalnya kalian mencoba dan gagal, tolong jangan putus asa. Karena itu adalah memang sebagian dari rintangan hidup kita. Untuk itu cobalah berdialog kepada diri sendiri. Sekian informasi yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan kata, kesalahan kata, atau kata-kata yang menyakiti hati pemirsa semua. Jangan lupa untuk like and subscribe. Dan koreksi saya jika saya salah. Wabila hitap hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.